Bingo! Bingo! Wah, teman-teman, di sini ada si Ipin, Ipin, Kak Ros, Opah dan Tok Dalang, teman-teman. Wow, keren. Tapi mereka tidak punya kepala, teman-teman. Waduh, kenapa tidak punya kepala ya? Kepalanya terpisah teman-teman oh, no. Mari kita pasang kepala mereka teman-teman Let's go <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Mari kita pasang kepala opah dulu teman-teman Let's go <hati> Wah teman-teman Kepala opah sudah terpasang teman-teman <hati> Wow keren, coba sekarang kita pasang kepala si Upin teman-teman Let's go Wah wow, teman-teman, kepala si Upin sudah terpasang teman -teman. Wow keren, coba sekarang kita pasang kepala atuh teman-teman Let's go kepala sudah terpasang teman-teman wow keren coba sekarang kita pasang kepala si ipin teman-teman let's go wow teman-teman kepala si ipin sudah terpasang teman-teman wow keren coba sekarang kita pasang kepala kak Ros teman-teman let's go nya wow, teman-teman, kepala nya sudah terpasang teman-teman Wow, keren Kepalanya sudah terpasang semua teman-teman Kita nya dulu ya Dadah